Ada kalian lagi pada kumpul huh? Kalian lagi ngapain di sini? Kok gak ajak-ajak aku sih? Oh. Aduh, sorry Nis Kita bukannya gak mau ngajak elu Tapi, elu gak cocok berada di tongkrongan kami Tongkrongan kami bukan tongkrongan pecundang, Denis Bruh. Tapi kan Aku bukan pecundang, Dit. Lihat aja nih kalau gak percaya. Kandid, aku keren Kandid. Aduh, Denis, kalau cuma nyidir durda yang doang gak bikin kamu keren. Lagian, mana ada orang keren manggil temennya pakai aku kamu? yang gak nggak ngab? Yo, ibre. Terus liat tuh rambut lu. Huh? Rambut aku kenapa, Dit? Mana ada orang keren rambutnya klimis begitu, Denis. Kayak kita dong. Satu hal lagi, baju lu, Denis. Noh, lihat. What? Baju aku kenapa, Denis? Lu kalau pengen keren harus pakai baju warna hitam, Denis. Kayak kami. Wow. Lihat nih baju gua, keren kan? Wow. Baju yang gua pakai ini adalah kaos enim dengan bahan, desain dan sablon kualitas premium dan harganya pun terjangkau, Denis. Buat kalian yang suka anime, apalagi yang aku ngaku wibu, wajib punya ya guys ya. Jangan lupa cek koleksi Sophie lu ya guys ya. Link tersedia di deskripsi. Oh, gitu ya, Dit. Ya udah, Dit. Aku mau rubah penampilan dulu. Kalau udah keren, nanti aku ke sini lagi ya, Dit. Oke, Nis Ngab Adit Eh, Dennis? Wah, lu jadi beda ya wow. Iya dong, Bre Kan berkacaran lu, Ngab bah. Iya nih, jadi keren sekarang Mana tatoan lagi? Wow. Bentar-bentar, kok gua rasa dari tadi bau bangke ya? ya? Iya bang, bau banget Lu gak nyium Nis? Huh? Enggak kok Oh, ya udah. Eh ngomong-ngomong, lu dapat baju hitam ini dari mana Nis? Oh, ini sebenarnya ini baju aku yang aku pakai minggu lalu, Dit Ngap What? Lah, tapi perasaan Baju yang lu pakai minggu lalu kan warna putih Iya, Dit Bre Kan aku gak punya baju warna hitam Jadi, baju ini aku pakai terus Gak ganti-ganti iya. Eh, warnanya berubah jadi hitam Kayaknya sih gara-gara nyampur sama daki Oh iya Ngab Kata kamu kan aku pakai tato Nah sebenarnya ini itu bukan tato bre huh? Tapi koreng Gak tahu kenapa belakangan ini badan aku gatel-gatel mulu Kenapa ya kira-kira Demi